Kabeh iki Aku nandur telem aku assalamualaikum selamat eh, selamat pagi. assalamualaikum. Oh, oh, ngomong-ngomong HP orang ketak itu, itu, kira -kira itu kira -kira ya HP ini HP Jangan nande krisnya. Oh so, kan duit barang Alat gitu, oke hilang tuku. Juga saya hilang tuku. Dia hilang tuku. Dia sih. Iya. yang mendungan Selamat siang Kak Nagata Channel. Sambelnya marengiler lagi loh, anu tukang sambel, <tuk> tukang sambel handal. <tuk> <tuk> Ada kak agak jelek ban, satu miliar, tabay. <tuk> ada bujuk Tembah Jawa siang kak. terima kasih sudah Dek pesannya ditarik ketamas channel ini Kak Nuraini atau Kak Channel ya Leho Nur Kurang gula yakin Ada Kak Nakata Channel host asli di salam dari Madyun Ada Bang Misteri jejak sang kelana Waalaikumsalam YouTube baca hp ini dikai otomatis Rotan hari ini, gak horizontal ini malah kewalak walek kang? segera horizontal nah kata masih menyimak, terima kasih, ada bang misteri jejak sangkelana, kadir boy, matur suun. ada bang misteri jejak sangkelana masih menyimak. ada, misteri Kameranya kurang lebar loh, jeng, jeng kan terkunci lah, jeng. Hmm? Sing di se Mungkin mungkinnya dilebarkan. terkunci doh, terkunci, toh. terkunci ya, Terkunci ya rotasi oh, mulanya, Mana rotasinya? Sudah luar loh. Rotasi jalan ya. Se, testing. Oh, kok ngono? Terkunci. Lho, usih anu-anu gue Chris. Wah, hp bro. <tip> <tip> <tip> <tip> notane kaya temen ki lho iki nah Oh iya, oh ya, kan lho. Lho. Tadi ini hasilnya e, e, e, e, <tuk> ini? ini. Bu Yute, ya, kan, tadi, tadi, ya, tadi peraturan di awalnya salah, kang. Di ini hpnya dari horizontal nggak bisa. Tad ada Kak Nagata Cena masih minum. Ada Misteri tidak sangkalnya kameranya kurang lebar ya pengaturan eh, tadinya salah. Ada Bang Andra halo Bang Andra Happy Weekend. Assalamualaikum. Ada Bang Purkawlang ini. Kola tanto bun selam, kalih pados telu pelem. Cocok boku, nih Pak buat ngerujek nih ini, ada pelem. Endi eh, Pak, berkah pelangi kan golek pelem. Kan, nah, nah, ini suasana ya, di Wongkong kalau libur. Wah. Rusune Mbah Wong kene. Bahar? Woi, kurang ketok ketokane aku malahan kurang lah nah. sing Gades lagi <laughs> sita kalau enang <laughs> Duh, ]Palab. duh, saya, bojoku telpon. Saya bojoku telpon. ya mau ya gede gambarin nah. maksudnya bang? Sejak. Kasih jak kelana, Bisa terlanjur, kurani mau. ada snack snack buah seger nih kakak Andra satu, Andra wah pelanggaran wes. Ya, ada yang Tanalu, boh, selamat siang bunda, selamat siang. Ada kak nakatan yang masih niat. Matur matursuwun, nasiun. Nah, tadi udah lama sekali rujak bulan. Iya, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Nonton ada kamar snack. Bang Nek katak siang. Bang ah, ya ini katak siang. Mandrasa iya, ada satu iya. Bos iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, ngerti Iya, iya. jejak iya. Iya, Ada Kak Olivia official. Assalamualaikum. Walaikum. Waalaikumsalam Kami. Kak Alif. Selamat Minggu Bu. Ada Kak Last Snack Misteri Cece. Ada Natalan Nugroho Nastak. Halo Kakak. Ada Kak Ada Bunda Alika di sama Kak Last Snack. Alika salam santun. Andra Saputra satu komenku masuk spam jangan dibaca. Syukur. Ada Kak Nata Nugroho, Kak Alifah, halo. Alifah Salam, Salam. Selesai seraden panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustad. Sugeng siang. Ada Kak oh, Ali Polifial ya. ya. dan Seknek, halo, metsiang. Bapak kabar, Mbak D. Alhamdulillah, bila ujang Pak D. Adra Saputra, satu aku daftar. Kilo, naik Andra, Bu Rene, Bu RT. Hujak, hujak bersama nih. Kilo, Bang Andra, Bu RT kalau Pak RT. Bu RT oh, Bu RT lah, bu RT, lah, lah. Pak RT iki, RT, apa, apa? Oh, Bang, eh, kelana. Si single iki yakin si aku, Dagangan, dagangan ini yakin to. kenal, kenal ya, Bang Mister ya ya kita alam emak ada ada tapi nganteng-nganteng masuk piye ada alif ya raden panjiwa, assalamualaikum ada pesen monggo dipilih-pilih ada bengkauan, ada timun, ada tempe yang masuk rujak ada kerupuk masuk rujak <gulis> ada bunda Alipati sama sama, <gulis> sama, -sama <gulis> Raden Panji ada satu Enderal 1.21 iku matahari terbitnya, ya iku bu RT ada Kak Alivia Oficial Nata Nugro, halo siang. ada bang, sorkas bengi telat baca komennya hmm, ya sambil menikmati rujak bang ada Sri Kandi Solo hadir. Ada Kak Olivia, Olivia. ada Kak Alifa, Olivia masih menyimak atau Sun. Ada Kak Sri Kandi Solo. Nyapa Kak Olivia. Ada Bang Raten Panji masih menyimak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Dirga. Ada Sri Kandi Solo. Mampir ayo ngopi-ngopi. Ada Bang Dirga, selamat sore. Ada kali beli, silahkan di Solo. Halo, selamat siang. Ada Bang Andra Saputra, gagal kusyu, yuk. Tira elektronik sudah lihat spesial. Sihkan di Solo. Tira elektronik, aku mau lewat langsung. Sampo hanyut <laughs> Anda, Bang Andra Saputra gagal fokus, kenapa gagal fokus? Ada Mitri Jejak Sang masih menyimak, Matur suwun Ada Raden Panti masih menyimak, ada Bang Andra. Halo, Bang Indra official. Assalamualaikum, happy weekend, Bang. <tuk> <tuk> Iki selamat pagi. Ibu, selamat pagi. Ibu, selamat pagi. Ibu, selamat pagi. Ibu, selamat pagi. Ibu, selamat pagi. Ibu, selamat pagi. Ibu, selamat pagi. panji selamat pagi. Ibu, selamat di Ibu, selamat pagi. di selamat pagi. Ibu, selamat pagi. Ibu, selamat pagi. Salam kenal Kak dari BNI Hokong, BNI Sukses, BNI Maju, pulang nolong sukses raketang kalungan nomplong. <guluh. guluh. guluh>. Nah. Ada Masa kali bosnya menyapa. Menyapa Kak. Seni kan di Solo Andra Saputra 21 kan Mas. Sok rombo so masuk rume Bang Andra cerene kapan sampean Anda Sama. misteri jejak masih menyimak matur suwun like ka suwun Kak terima kasih romo apa, apa Bang Andra gagal fokus cerene oh. Bu RT Kera kembar coklat channel iku rujake oh, okay. wong meteng meteng anu. tanpa iki ini keroyok lagi kira-kira kita salah pengaturan eh pengaturan kamera kok Pasukan <tuk> masih luar <ini>, <tuk> <tuk> ya, Pasukan ya? Iki eh, si Kamu toman, lo, cek, <tuk> to Kak ada Bang Andra satu satu pe dagangan Ada Kak Ida yang ti cooking hadir Mbak matur suwon Bunda ada kembar Jogja Jaluk Monggo monggo gabung rusaan ada Idayanti Kukeng, Assalamualaikum, Waalaikumsalam kak, Bira Alaikum, Nyimak, Matur, Suwon, Ada Raden Pandji, Andra Saputra, Eh, Tuhaluk. Uh, uh, Idayanti kukeng senengnya kumpul-kumpul sama temen, ya ini di waktu hari Minggu pasti begini bun. Kalau uh, di Hongkong kumpulnya setiap hari Minggu bisa kumpul sama sahabat, sama temen, Oh senengnya. Kerja yang ditunggu-tunggu cuma libur. Nantok, ya. Yo lek like. Siapa yang belum like? Nah, ayah. Nah, Bisa, ya? <laughs> <laughs> Lanjutkan. Lanjutkan yang teknis. Ada misteri jejak sangkelan aku nyimak ayo karo. Ada masih atau atusum siang Pak Yayi. ada, kembaran Coba Channel rusaan nidan. Ada Idaya Tinkoking, terima kasih hadirnya Bunda, kemarin juga delay 20 km, dirak elektronik salam tonjok sampai monyet buah semuanya. Ada Idaya Tinkoking mau rujaknya, ada Kak Idaya Tinkoking di boleh, Ida, dirak elektronik Hidayati di. selamat pagi, Pak pagi tembar Jogja malam tembar Jogja channel malam bang idari hati kok kira elektronik hai sore sini misteri jejak sangklana masih menyimak Andra putar like siapa yang belum ayo like like like tembar Jogja channel komen dibaca lagi baca kok biye sudah ini loh idayah tikoke masih menginap matur suut tembaran coca mandem hmm. pileng sisan, <laughs> bandem jeruk lo <laughs> Terus <guluk> pantep piring. <tuk> oh, Ada maisero ah, iya. hadir budak. Terima kasih. Tapi ya, ya. pad jajaran ya, channel hadir nih mak yang pada rusuh, gerbo. Berkah pelangi, Ponorogo banjir, Bu. Loh, Cukup. sudah hujan yo. <tuk> ya. Aku nah, kurang mangan wis entek. Delok tak baca komen wis entek lho jake. Dayantika kokeng ini di sini angin semilir semipir. Kaidantika kok di mana ya ni posisi Kak? Ada maizero hadir lagi Bunda matur turun Ada Misteri jejak sangkelana masih menyimak. Sing kalungan omplong pean konsonnya enggak hp Android Aku dikasih perlihatan mereka, mereka mau apa itu? Aku. Ada Ada Maijaro hadir Putra SP6 Sampai Channel. Wah, makan rujak waw, salam waw. akhir pekan, waw, Host. Terima kasih Bang waw, Putra SP6 Channel. Waw, Ada Bang Dira Elektronik menyimak, matur semua Bang. Su, selamat weekend, selamat. Ada berkah pelangi banjir pelem maksudnya cocok nih buat rujakan Bang. Ada Bang Tira Elektronik, Leg7, like Tematur Suwon, Putra SW6 Channel, ada Bang Mai, ada Bu Andra Sabuta, e. 2 Satu Biyoh, Kemruyuk. <laughs> Kemruyuk ini nanti Pak Kani Halo, guys. suhu misteri jejak sangkalan mak-mak kabeh, Gus, lagi padang ngidan ngece iki siji dagangan iki. Lho. Pake aku rujak ya. aku ora Sih, tekan ndi ki ngelak Halo, enak lho. Enak lho. Ini aku aku Ada, Mayu. Halo. Ada Idayati kok komenku enggak dibaca, Mbak? Tak kabur aja. Maaf, Bunda, telat bacanya, Bunda. Saputra satu hello bu RT jare KT balik kapan balik bu RT bulan tiga bu RT pulang kampung meluye Bang Andra Andra Andrasa satu di dipoto tiga etap melu siap ya idayati kokeng Terima kasih Bunda kembaran Jogja Channel Jalur Ucai monggo merapat Irwan 25 Assalamualaikum selamat siang menjelang sore numpang ya mbak host Ayo yang belum berteman di sapa-sapa Andra Saputra 21 Telepon terus Bojone Ya Bojokun Ditelepon orang diangkat Masa lab telepon Idaman <tik> channel Hakiki Rame bener kak Ianya hari minggu ngumpul kak Irwan 25 Dira elektronik Selamat malam Andra 21 Irwan 25 Waalaikumsalam Gimana sodaraku Misteri jejak Sangkelana Masih meninak Terima kasih Uyu Tranger Halo Assalamualaikum dona toh uyut Misteri jejak sangkana bojone tilka angkat penyu. Eh, jamban oke loh. Hai Airwan Dwimandra sapa to? santun. Hendri Palembang hadir, Bun. Selamat siang. Selamat siang Pak ya, Hendri. Terima kasih sudah gabung. Uyut Ranger enggak kelihatan mukanya masa nggak kelihatan panen kafe iya angur ditanduri ada pelangg hp kut bolak panen aja tuh ya ya Dulugas ya perang. Dongane <tuk> uware <tuk> ele iki kancaku le bateraiku karon-karon semua suwen. Aku tak sik rungokne ya ora, ora melu. <tuk tangan> ada pangheki kula ater ada terlalu misteri jejak cengklang menyimak nyimak masa sih. Luluh gari arete rujan waduh ikut terima kasih. Uyut rendeng umpang lewat, bocil japura weleh-weleh rujak kerujuan misteri jejak sang masih menyimak ada bang tira elektronik masih menyimak heng salam semuanya misteri jejak sang kelana, nah, nah, kul, jejak sang kelana. Si dianggap dagangan iya nah, disini <tuk> ya dagangan ini yang aku dagangan matahari terbet, <tuk> bu RT nulis <mule>, bu RT aku <tuk> Andra Andra Saputra 01 tak Jalu jemput mengko mudun di Juanda Posolo apa po Jogja. Surabaya dijemput jarang kira gratis kalau karo Bang Andra. Gratis kalau Bu RT. siap-siap. Oh, <coughs> Bocil Cepura Bunda Jera promosiin dong buat dulur-dulur yang belum mampir ke Pak Bocil. Cepura dari Pasar Minggu, salam seduluran. Ayo, Ayo yang kaya, belum mampir ke rumahnya, buatnya Japura, monggo. Saling berkunjung, semoga bisa saling mantau. Kok kita sukses bersama? Jangan Ada Japura masih menyimak. Nyong, kasih salam jas. Pokoknya, halo, Nyong, kasih. Jakarta merantakan Oha nyalak rujai Halo assalamualaikum Bang merantakan Oha selamat hari Minggu Bapulana channel teklik yang pasir nyalak rujai Monggo inspirasi firanya ada bang Saiful menyimak Assalamualaikum Bang Saiful. selamat hari Minggu Monggo menikmati rujak ada melentakan hasil yang Oh, eh, siang yang kasih inspirasi ayo, final apa? Saya mau suun Saya putih cs Rp. link mana link? Enggak ada linknya, bang. Andra Saputra, dua satu. Kuapa? Bojo Coonim, bang puluh empat. Saya keuangan yang Jadi kompor nih, Ayo, bang, lanjutkan. <tuh>. Pokoke di lokas bar lap, terus aneng sing anu, Bang. perang <tuk> ngarep <pokoknya> kadu... aduh. <tuk> inspirasi viral leg 12. Matur suwun. Ada ya, yang tasir Bang yang... Ipul merantakan ya, arisan ibu-ibu, ya, ya, ya. rujukan ibu-ibu ini. Okay. Yang tasir inspirasi viral bulan ketika YouTube kamu rusak hilang Seperan, 1.000. Mari Oh, salah romi Andrasa Putar saputar 21 iya nah, iya matahari nah, kalau dibe gratisan lo matahari sore kopi gratisane Palembang enak <guloh> banget merujuk di siang hari kayak iri dingin-dingin <guloh> di, hehe matur suwun Bang Hendrik <guloh> Palembang <guloh> terima kasih ada Bang ibu yang pasti ayo kita bikin acara juga Bapak-bapak ayo jangan kalah sama Ibu-ibu ini Bang Saiful, <tuk> Bang. Yang Pasil ini dari. Kita belum 1000 subscriber, <tuk> ayo saling berkunjung. Ku <tuk> Ada <tuk> merentakan wac, roe eh di Bandremke. <tuk> Apa urusannya di Ada botil jar -botil jarak pura Cara mbak. Tutup buat baca ci salah baca, mohon maaf. Ada, sampai terkesan Iklanin channelku, yo karo siap, opo ini. Yang pasti kang ayo, bapak ya. bapak rumpi. Ca Nico terima kasih Ketika yang sudah hadir. Menilai, berpikir, Ayo mana like-nya. Ya? Inspirasi viral aku nyimak aja. Terima kasih Kak. Yang tasil salang salam Kang Go sing gilap ping. Gilap <tius> ping sapa iki? Ore iki lho. Bu lho bulekku iki dua gangan yo ane. Ares <tius> peso-peso. Yo, yo. Nyapa pop. Ore sing paling paling. Andrasa Putra, ya, me, Mari Iki tak tabur rujaknya <gulitakan> aja toh. Ya ya, pokoknya bareng kok. Kita kompor, lihat Tapi aneh Johan. Saya FulCS, aku Ayo juga lagi bikin rujak juga. Jenis. Mantep bang, hari Minggu bikin rujak. <coughs> Untuk orang kalian. trot nih Mister Jicak Sanga jadi inget zamannya aku sering di mantan pengalaman pribadi ki ada Babang saya hadir Bocil Japaru menyimak Matosun terima kasih Andra Saputra 21 satu ambung wes lumo inspirasi Sira menyimak yang <cleaning> berhasil menyimak wes tak komane Koma, Neta, Rujak, Neta, mantap! Hah, <gülüyor> di sini Nah, tempel. Noh, cokelat mungkin seratus Apa Opo, lagi jadi lebih palsu. Gue orang nanya palsu, enggak? Nanti, Kakak, labirin nah, yang warna kegumun nah, aku lep libur nah, ya, no, sesuatu hari minggu di Hongkong disana ada anak PL apa apa toh? apa <tutimu> toh? Ada kak Hengkikul bang Saybulab Hengkikul biar Andras Saputra mencolot mencolot sing motong selo ya <laughs> Hengkikul makan rujak juga ini Bocil Sapulal salam kau itu pelung ungu ya Bun. Ay, ini Bu RT kita salam dari Bocil jeparu yang pasir jempol lima lah juta nempel. Ya, watt kewahan ora gleng wae cemplak aku loh. Gedek. Ada bocil Japarru, asalali sopet bocil bocil Siap, nanti tak cek ya di subscriberku. Bocil Jaka nih jejak Cece Sangkelana nyimak. Buci Family hadir walaupun telat suru ya, kelihatannya boleh ikutan, Mbak. Monggo. Kak Buci Family nggak nggak mubang hari ini ini mukbangnya bikin rujak iya <tuk> kenapa jaman apa? ada yang tak sil, Henggi salam henggikul, udah dong bang terasa putra salai mau wis telepon loh bang tapi lagi angkat Andra, Henki salam yang fasil. Andra, Pak putra satu. 1 Bu RT aku padamu wis. you, tuh. ada bocil Japaru, salam juga gawe sebelah Ibu RT, sebelah Bu RTK. Butuhkan kaya... Putukan kendang Iki ya, yang ini ya. salam ada jampang channel, ngiler aku. delawang uang rujan pun telat, sang sampah rujak minta. <goh> Misteri juga, sang kelana aku nyima ayu. Matur suun, siapa lu? Salam juga buat tuan rumah. Semoga channel semakin melambung. Salam suka ya pun dari dulur pasar minggu salam sukses juga buat kita semua semoga channelnya semakin berkembang kreatif S selain update video biarpun gak ada itu yang, yang itu nonton yang penting update wistara jizak sang kelana ojo galak galak toh bu Juni kangen paling kangen <tuk> laki -laki. <tuk> arlum Akbar. Halo, Assalamualaikum Pak. Andra Saputa dari 60 Jalan. Ada. Ada Matahari Terbit Channel hadir ting-tong wong kono. Ayo yang belum berteman sama sahabatku Bunda Matahari Terbit. Perane sing anu ya. Video iki ya matahari terbit gayem baik <tid> jempolan deh pertempatan boleh-boleh tak buah alam jeruk loh kok. aku jempol aku nunggeng ya? <tid> <tid> <tid> ada putih pengelintar tak mukbang rujan mbak sukses terus Salah buat mbak ayo bikin rujan buat mukbang kak mantap Anu ya. Waalaikumsalam host. Gordil capa rumah tari Iya gaen goyemin pek sambele. Habis. Samanya Wah. Wah viral kan, ya, ya Allah endok. Lah. Tak tontone sampe entek nek no Ada teman channel youtuber KBK bun nggak bang yang punya YouTube cuman dua, Kristi channel sama Bunda Matahari Terbit, ayo yang belum mampir. Ada misteri jejak sangklerna Ono Kang Akbar, ada Andras Sapato Nagu RT masuk, Alum Akbar nggak ada yang kenal balik A, Alum Akbar, aku udah. Oh, ala, ditutup ini, Posisi di mana Bang Arlum? hayati Official. Halo, assalamualaikum, budacara Enaknya makan rujak ya. Halo Kak Halayati, assalamualaikum. Selamat hari minggu selamat weekend menikmati kebersamaan sama teman Kak anak rantau. rantau, ada aja. sapu pun ada ya. sues ya, kat mau, nah, ya. Roll, goreng, telur telu aku yuk, kurang telu. Bocil siapa Jempol tujuh buat tuan rumah. pokoknya sukses bareng bareng, sukses bareng salam seduluran Natar suwon. Listeri Jizak Senkelana Masih Minyak, Hengki Kul, Bunda, Pak Mertek, ada kerjaan ya, salam semua ya, nanti saya main ke channel kalian, sudah saya tulis nama channel nah terima kasih ya kunjungan terima kasih Kak Hengki Kul, Kak Hengki Kul ini selalu ada di aku amanah sekali bagi yang belum berteman, ayo saling berkunjung. Ada, Kak. Bocil, saya masih Udah menyimak. Kecil, Ada Misteri tidak sederhana. Almarhum Akbar akan Putra kakak salam, Kakak Mala. Iya, Renio, kita enggak jelas. Aku silakan, Pak Ukur cowok gono Eh, Aku nggak brosong ya? Terus saya piye? Di disini sini kalau nggak pakai masker dendanya 2 juta. 2500 Hongkong dolar Penang -penang. ada kristi channel hardware ada kak hayatul hayati official seru banget kak kak hayati official seru banget mbak itu acaranya ngapain pujaan kak salam kenal buat semua halah, halah hayati official terima kasih sudah berkunjung ada misteri jejak salam kelana Akbar abar gondokan wes Omong ndang opise. Ngomong si. Ada mitri jejak sangkelana Kristi, salken. terus kenal no ae. Eh. Andra Saputra 21 menyimak matur suwun. Arung apel mitri jejak sangkelana wis Bos. Andra 21 menyimak matur suwun hadirnya, opae jeruk. Selaran sik. Laga-logo-logo ta <tuh>. remone gas arek. Ehene rupane <laughs> Ketaran yang lepuk Orang kita oh, sih an nunggu lagi Aku song moyo iki dak. Kami iki kok kan menit iki? menit. <tutuk> ya. pembojone. aku anu lebar, gak enak mau ke perang gitu main bujumnya di kompor gak enak mau ke perang gitu, dilungkas aku tak sih ngerungok deh kok kayaknya sih perang? kase deh ngono-ngono aku bisa aku gak apa ya tanda-tanda gitu tanda-tanda gitu udah sampe Susah, pengen aku gue. Susah, pertama. lah yang mau apa gue aku mau, aku mau. Aku mau, aku mau. Amo, aku mau. Amo, aku mau. Amo, aku mau. Amo, aku mau ada arum akwar misteri jejak sangkelana bos ya. misteri jejak sangkelana misteri jejak sangkelana mau wis kenal wong kristi enggak nyapa aku no gak tau nyapa tau kristi kristi channel salam kenal juga misteri jejak sangkelana ada misteri jejak sangkelana arum akwar kok gak dibagi-bagi Arum Akbar Misteri Jejak Sang Kelana masih menyimak terima kasih. Oh. jangan klikan jenenge Bocil Japaru. Lewang bunyi bunyi bapak ibu ini masih dicari ya Kak Jabaru sama Bunda matahari terbiak ditunggu ada misteri jejak sangka di kisih channel lanteng ada misteri jejak sana. iya bojomu ngamok lo Arum Akbar di channel salam kenal juga Ayo main Bang Bojo Japarut tuh Bang Japarut ya, disapa ya, sama Bunda Matahari ya, ya. itu yang mas, mas Bunda mas Matahari mas yang, mas yang pakai selubung ungu. Dragong Bang Ranto Nyima terima kasih. Ada misteri jejak sang anak jawab Jawa bojone kelingan aku pas dicuekin. <tik> <tik> Leknya sudah saya akhiri, A Pak laik, <tuk> para, <wabarakatuh. tuk> <wa> <tuk> Karena sebentar lagi ada yang perang. Ayo lanjutkan. Pon oh, joko -jok dua <tuk> loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support, sudah nyimak, dan HP. Biletnya sudah celaka. Coba salam seduluran buat semua. Yuk, ke